banget banget ya pelampir ya lama ya Allah udah gede lagi cepet sekali cepet ya abis sudah mulai besar itu lihat itu kubah tuh di ceramic center itu paling itu. Ya, monitor. Pemadam, pemadam tolong tuh coba yang terdekat nih dari Ceramic Center. Api sudah mulai membesar itu, kebakaran kubah itu. Selesai Mas. udah beduknya, beduknya sih pak Hah? Beduk? itu kemarin juga sampai habis dulu habis sudah daftar kan masuk, masuk nih, masuk, masuk, lantai lantai masjid saya di... di lewat lewat dari ganti, lewat iya iya iya iya bagus-bagus monitor bagus pak nah, satu satu jaga ke pintu jaga pintu yang masjid tolong ke sini jangan sampai ada yang naik jadi kalau naik masjid monitor di atas di atas masjid ada di jalan pak lagi jalan tolong Islamic Center Kebakaran hari ini Rabu 19 Oktober 2022 Waktu Asar